Bereset pertama, lanjut ke bereset yang kedua Oke itu presiden kedua lanjut ke presiden ketiga. Oke okay, okay, it. okay, itu presiden ketiga lanjut ke presiden keempat. Oke, okay, itu persediaan yang keempat, lanjut ke yang kelima. Okay. Oke, okay, itu episode yang kelima. Lanjut ke preset yang keenam. <SILENCIO> Oke, okay, lanjut ke preset yang ketujuh. <SILENCIO> oke okay, itu preset ke tujuh, lanjut ke preset ke delapan oke okay, itu preset ke delapan, lanjut ke preset ke sembilan Oke, okay, itu peserta yang ke-9 lanjut ke peserta yang ke-10. LX terculik aku Oke, okay, itu preset yang ke-10. lanjut ke presiden yang ke-11. Oke, itu presiden yang ke-11. Lanjut ke preset yang ke-12. Oke okay, itu preset ke-12, lanjut ke preset yang ke-13 Oke okay, itu preset yang ke-13, lanjut ke preset yang ke-14 itu okay, presiden ke-14 lanjut ke presiden yang ke-15 Oke okay, itu presiden yang ke-15 lanjut ke presiden yang ke-16 Encore Oke okay, itu preset yang ke-16, lanjut ke preset terakhir itu ke-17 Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya, ada 17 guys Jadi seperti biasa untuk link presetnya ada di deskripsi ya guys, kalian bisa langsung cek Oke dan sampai lagi sampai jumpa lagi di video selanjutnya.